Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah hari ini anak-anak sehat semuanya ya, amin. Nah, sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Di pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang bacaan fawwati huswad. Fawatihusuar atau huruf mukoto'ah ialah huruf-huruf yang berada di awal surat Disebut fawatihusuar karena sebagai pembuka surat Dan disebut huruf mukoto'ah karena membacanya huruf per huruf Huruf mukoto'ah Alif, Lam, Mim, Sod, Ain Sin of nun kaf oh ha roh ha dan ya adalah huruf muqtoah semuanya berjumlah 14 huruf muqtoah jika disambung maka menjadi kalimat silhu suai rong kotokah selanjutnya cara membaca fawati husuar yang pertama, jika tak bertanda, dibaca dua ketuk. Hamim Yang kedua, jika berlayar, dibaca enam ketuk. Nun Yang ketiga, jika berlayar dan berakhiran N di tengah, dibaca tujuh ketuk. si yang keempat jika berlayar berakhiran m bertemu mim dibaca tujuh ketuk tasim tugas kalian hari ini adalah menulis atau menyalin buku tajwid halaman 30 baris 1 sampai 4 foto hasil tulisan kalian dan jangan lupa Kirim ke nomor Ustazah Reni Nah bagaimana anak-anak sudah faham kan Bagaimana cara membaca bacaan pawati khusuar Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Reni sampaikan hari ini Kita akhiri dengan membaca Hamdalah. alamin Ingat pesan Ustazah Selalu sholat tepat waktu Hormat dan patuh kepada orang tua Membaca Al-Quran setiap hari Belajar di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kusadari ini akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.